Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tati Suhartini Dari kelas 4A jurusan pendidikan matematika Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengkonstruksikan Geometri dalam persegi panjang Nah, yuk kita simak sama-sama videonya Nah, langkah yang pertama Yaitu kita klik line Kemudian kita buat garis Yang melalui dua titik Kemudian kita buat garis lurus, yaitu titik A dan B. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus dengan segmen A dan B. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat poligonnya dengan cara mengklik bagian poligon. Lalu kita tarik dari titik A ke C, lalu ke D. Kemudian ke titik B, kembali lagi ke titik A. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita poligonnya Nah setelah kita tentukan poligonnya kita tunjukkan apakah ini sudah terbukti atau sudah selesai konstruksinya nah kita lihat di sini bahwa sudah selesai konstruksinya langkah selanjutnya yaitu kita sembunyikan terlebih dahulu garis-garis yang berwarna hitam ini Nah yang ini semuanya kita hilangkan dan yang tersisa hanya poligonnya saja. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan angle atau sudutnya. Nah, kita lihat bahwa di sini semua sudutnya sama yaitu 90 derajat. Nah, di sini kita bisa menampilkan panjangnya itu berapa dengan cara mengklik garis atau pada B kecil lalu kita klik value-nya atau nilainya, kemudian untuk garis-garis atau segmen-segmen yang lain juga sama caranya untuk menentukan nilainya itu seperti yang pada ruas garis b kecil. Kemudian kita praktikkan atau peragakan atau gerakan persegi panjang ini. Nah kita lihat di sini bahwa angka-angkanya jika kita digerakkan akan berubah sesuai dengan ciri-ciri dari persegi panjang yaitu panjang kedua sisinya sama panjang. Nah, dan sekarang kita coba untuk ubah ukurannya, ukuran lebarnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini juga dapat memenuhi dari persegi. Mungkin sampai di sini saja video kali ini tentang konstruksi geometri dari persegi panjang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.